Seperti Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar Dimanapun kalian berada untuk mengawali Perjumpaan kita di malam hari ini Tentu kita mendapatkan kabar bahagia Dan serta vitamin bahagia Untuk kita semua Kuga pertama aduh terbaru dari Dede Elastic bersama persahabat yang mengunggah sebuah postingan Foto bersama Abang Rizky Bilar Masya Allah Luar biasa ini tentunya momen ketika Dedek Leslie memakaikan cincin kepada Rizky Bilar dan ada kalimat caption yang dituliskan oleh Dedek Leslie keceora Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah dalam rangka merayakan pernikahan Leslar Dedek barang GNT Ekspres mau bagi-bagi 20 postcard eksklusif Leslar x GNT Ekspres Masa Batu, dengan teratai Dedek dan kakak khusus untuk kamu dan total uang tunai sepuluh Juta rupiah untuk 20 orang Pemenang cara yang gampang banget Tuh persahabat ya Masya Allah tentunya mudah-mudahan Berkah dan berokah untuk Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar Berikutnya kita lihat Persahabat ada ciriukan vitamin manja yang diterapatkan Pengantin baru malam hari ini jalan-jalan ke mal barang persahabat Ya, Masya Allah, digandeng, dipeluk, dirangkul Tentunya sudah menjadi satu, sudah sah mah bebas persahabat Ya, aduh, cute banget, memang romantis Selalu memberikan kebahagiaan, vitamin bahagia untuk kita semua mungkin tersebut diposting oleh akun Instagram Leslar, underscore, history Kalimat caption pun dituliskan manten ngemol guys ya udahlah ya balik ke masa-masa PDKT <gif> kita lihat dalam postingan ini Banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans yakni dari akun Instagram Rizky Anskor Rizka Leslar mengatakan benar-benar balik ke masa PDKT please katanya ya masya Allah mudah-mudahan kebahagiaan tentunya selalu diberikan. Dari Dedek Lesti dan Kakak Bilar untuk kita semua, forearms ya, dan kita lihat juga di sini. Ada yang bertanya lewat komentar dari akun Ziza 07149. Di situ mengatakan, "Ini foto lama ya, kalau nggak salah, ini outfit mereka pas di fit saudara Dedek beberapa waktu yang lalu. Dengan ada jawaban dari komentar, pas ya akun Instagram Fels 98 mengatakan." Baru kok, Dede cuma nambah pakai jaket aja. Tentu, ya, ini adalah postingan foto terbaru. Mereka memang malam hari ini ngemul bareng berdua di persahabatan. Ya, kita lihat aja nih, buktinya masya Allah. <gifas> Luar biasa, tentunya kebahagiaan kita dapat ya, dari pasangan pengantin baru ini. Dan kita lihat juga setelah ngemol barang ternyata Abang Bilar atau kakak Bilar ini persahabat ya Membagikan hadiah untuk tim Leslar nih Masya Allah Tentu hadiahnya adalah jam tangan mewah luar biasa berkah Masya Allah persahabat yang mudah-mudahan selalu bertambah rezeki dari idola kita ini yang selalu memberikan kebahagiaan dan tentunya keberkahan untuk banyak orang Untuk berikutnya kita lihat juga persahabat ya unggahan ini adalah foto jam tangan yang diberikan oleh kakak Bilar untuk tim persahabat ya Tentu salvok banget sama harga nih dengan harga dibanderol 7.999.000 Masya Allah persahabat ini bukan main harganya aja main jutaan persahabat ya <guluh> Unggahan tersebut di repost oleh akun sahabat Leslar Taiwan Kalimat caption pun dituliskan Bang Biluh serius ini gue kaget lihat harga Masya Allah itu ada beberapa orang semuanya dapet Belum lagi HP iPhone semua dikasih Wow, Masya Allah persahabat ya Gila sih gue lihat dua anak ini baiknya Masya Allah Bangga gue punya idola kayak kalian tuh Persahabat ya Kita patut bangga Dan kita patut bahagia bahwa Dede Lesti dan kakak Bilar itu adalah orang baik Dan selalu memberikan inspirasi Serta karya-karya yang sangat luar biasa Keunggah berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan dari IGS-nya Abang Pilar nih terbaru banget persahabat ya Tentunya tim dikasih jam tangan mewah Semangat tim kata Abang Pilar tuh Persahabat ya ada Pak Ferry juga Masya Allah Luar biasa Mudah-mudahan tambah rezeki Dan tentunya mudah-mudahan selalu berkah dan barokah Untuk semuanya Amin ya robbal alamin. Berikutnya juga kita lihat tuh Ada Sang istri yang selalu menemani Setia kemanapun suami Tentunya kerja dan pergi kemanapun Sang istri tentunya ikut persahabatnya, semangat tim. Masya Allah, luar biasa! Persahabatnya doakan yang terbaik. Mudah-mudahan selalu lancar. Apapun yang dilakukan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan jutaan dan jutaan fitur manja selanjutnya. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate selanjutnya seputar Dedek Lesti dan Kakak Rizky. Bilal, ini informasi di malam hari ini.